Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kages indonesia Apa kabar? Kali ini saya Ata Herlina akan memberikan tips Bagaimana caranya mencetak ISTR kalian Aman karena MTKI sudah menjelaskan peringatan cetak bahwa cetak dokumen ISR hanya dilakukan satu kali. Dengan catatan, pastikan laptop atau komputer kalian terhubung dengan printer warna yang sudah disiapkan, kertas HVS A4 80 gram, dan pastinya internet kalian harus stabil. Nah untuk kalian yang sering bermasalah di daerahnya kurang stabilnya internet wajib mempelajari ini oke okay? Biar tidak salah nanti kita save PDF Jangan lupa subscribe dulu ya Baiklah langsung saja pada aplikasi Esther online versi 2.0 Seperti biasa kita klik yang ini Lalu masukkan email dan pin kalian setelah itu masuk. Silakan klik cek status. Apabila pas dicek status ternyata sudah bisa cetak ESTR kalian ya, pengajuan atas nama kita masuk pada bagian ESTR. silahkan klik cetak ESTR. Siapkan email dan masukkan kode OTP 6 digit angka yang dikirimkan ke email Saudara. Jangan lebih dari 5 menit. Silakan 6 digit, masukkan lalu kirim. Setelah itu, kita akan mencoba dengan menyimpan test print. Jadi, filenya itu disimpan, bukan di print. Oke, ingat-ingat ya. Setelah itu ada peringatan cetak Yang tadi saya bilang bahwa cetak dokumen ISR hanya bisa dilakukan satu kali Pastikan laptop sudah terhubung dengan printer warna yang sudah disiapkan Nah yang ini sedikit kita abaikan Karena uh, kita jangan khawatir bahwa uh, cetak ISTR kita gagal Tetapi kita akan disave file pdf Nah Klik saja, yakin akan ada tampilan seperti ini. Apabila kita print dengan jenis printer kita, apa di sini ya? Di sini nanti ada pilihannya. Jangan tekan print, tetapi ganti dulu dengan save as PDF. Nanti tampilannya akan seperti ini. Save as PDF, oke? Okay. Dokumen ini, tes print ini akan tersimpan. Silakan kalian simpan di dokum, di file dokumen mana aja. Setelah dipastikan bahwa save as PDF dan di sini save, silakan kalian klik namai, misalkan di sini tes print lalu simpan. Setelah itu apabila yang kita klik itu cetak str akan ada tampilan seperti ini. Klik cetak nanti ada tampilan lagi seperti ini. Klik yakin. Setelah itu, silakan kalian pindahkan dulu. Pastikan bahwa di print tersebut tidak terhubung dengan printer kita. Nah, di sini save as PDF. Di sini juga silakan save. Nanti namai STR asli misalkan ya. Simpan. Nanti tersimpan di dokumen yang kalian mau. Lanjut Nah tampilannya akan seperti ini Meskipun kertasnya tidak keluar Tetapi STR kita tidak bisa dicetak ulang Karena tadi sudah melakukan pencetakan Tetapi disimpannya melalui file PDF Nah setelah itu kita lakukan cetak pengajuan uh, legalisir 1 Oke okay? Oke Klik legalisir satu, nanti akan ada tampilan seperti ini. Silakan kalian cetak. Ada peringatan lagi seperti ini. Klik saja yakin. Setelah itu pastikan kembali bahwa di sini adalah buka tipe printer kalian. Tetapi save as PDF dan di sini save lalu namai dengan dokumen kalian misalkan legalisir 1 atau legalisir 2 nah apabila sudah di dokumen disimpan di dalam dokumen silahkan kalian bisa print sesukanya sini ada legalisir 1 legalisir 2 STR aslinya ini namanya sesuai nama kalian saja asal bisa uh, mudah diingat setelah itu kalian bisa men, uh, apa print kapan saja atau bisa dimasukkan ke dalam paste list kalau kita tidak mempunyai printer misalkan akan melakukan uh, pengeprinan di tempat lain bisa dibawa juga Atau bisa dikirimkan melalui email Dan dibuka di tempat yang kalian akan cetak Oke sekian tips seputar cetak STR Aman untuk kalian tenaga kesehatan Semoga bermanfaat Salam sehat dari saya Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh